Wah, <tfried volume job> masuk ya kan di tadi Kenapa? Kalau kukulan itu harganya. jauh pasti. Jadi waktu Kenapa Ya uh, mati Nah, pasti lurus kan ya. Kalau dia, gitu, ya? ah. ah, kalau dia.